ding ding ding ding ada kalau mau iya. hati hati ini rada eh, serem tuh? waduh iya iya iya <laughs> kalau udah gua bilang hati hati gitu ya. ya. ya. biar lebih tertantang lagi Yogi. udah bisa naik sudah. Ah, ada Santa. Wah ada Santa. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. Eh nyangkut Aku gak bisa jalan. dulu, Eh jangan. Eh let's go. Ya, ya, dia. Okay, waduh tinggi lagi. Nih? mengerikan. Kudengar Ya. Nah. Iya. Okay. <laughs> <laughs> okay. Itu kok bisa mundur ya, Bu <laughs> Nah, awas kita lagi kita sampai di spot spot terperinci ya, okay. Tolong, Pak. Mau bisa nge-spin. Sudah terlihat pohonnya. Okay, sudah, sudah. Itu ada anak panah silakan diikuti. Di sini ada yang lapar. Yuk, yuk, yuk makan. Ya ya Yo, ya makan ya ini sungsong-song air. Ini namanya pasta meteor. Kalau habis makan kita smell. Mana gue nih ke sewa? Apa? Ih, Saya pesan pasta. Mana gue nih ke sewa? Kok kamu juga pakai Itu ya pakai apa namanya masker. Coba lihat mukaku. Mau beli apa, Pak? Loh. Mukanya kok beda? <laughs> Kalau udah makan nanti bisa smell okay, nih gue. Itu. Wey sama mama, mama, mama, mama, mama, nih mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, bisa mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, aja mama, mama, mama, mama, mama, Wih, eh, Pak bisa naik mobil nggak nih? Aku mau nyoba. Burung Indosiar. Nah, kita di sini nih. Pak, aku nyoba naik mobil ya? yuk yuk emang bisa naik mobil sampai <muk> sini aja? Ayo nyoba-nyoba ya. Nyoba, nah. <tuk> <tuk> <Will, laughs> ini, ini sumber mata air ini. <tuk> <tuk> <tuk> ini sumber mata air. <tuk> Anggap saja itu sumber mata air. Bisa masuk loh di sini. Wee, wee! Oh iya, nanti lu oh, jangan keselengkapan kasih tahu. <tuk> nanti biar kalian cari sendiri oh, iya. ini ada jalan ini. ini cuma muter sih jalannya oh, iya, cuma muter elang. gini nah, nyampe di tempat jangan nyangkut, dong. Apa -apa. Yo, nyangkut. Iya. tolong nyangkut Pan perbukitan Bukan nah ini kalau mau duduk lihat pemandangan oh, juga putih. bisa di sini itu bang mirza jadi dokter kah kocak <laughs> nah ini Barto ada cari dudukin nih hpnya hpnya satu. Apa yang sepanjang itu ya, bang? Iya, apa yang panjang? Oh iya, kura kura apa? Power tuh Nah ini bisa buat foto. foto yang foto-foto ini. Dan di sini tujuan utama burung ini, jadi kita bisa beronimo. Wah, beronimo. Ya ampun, power tuh saya meninggalkan. Ah, kenapa meninggalkan? Oh, nih oh, ya, ya, ada mana itu itu, itu, emang... Sengaja itu tuh <laughs> Biap -biap aku aku orang jalan nyungsep udah sampai aku udah Terus, sampai naik sampai, sampai mana aku nggak tahu jalan <laughs> itu dalamnya oh, itu di bawahnya ya? ada apa pengemilnya aku di burung oh gak tahu Kenapa ini kapalnya <laughs> naiknya gimana ini yang input Oh, aku di burung <laughs> aku di burung mana ayo pengemilnya gimana cara naiknya ayo eh ketutupan tanah emang gimana sumpah tadi ada lubang ada lubang tadi nih ininya bisa gerak gerak nih batu pacara nih ya, darahnya ya. mana ini geraknya gerak gerak Pukul tuh, pukul tuh apa bikin sate kang Udin? Bang. <laughs> oh, ini boy, ya nanti di sampingnya eksis atau di area atas nanti, yeah. atau enggak? Aku yang ganti aja, Bang. aku yang bikin <laughs> sate kang Udin? Kamu bisa, Kak, bikin sate kang Udin. Namanya doang, sate tikus. <laughs> Namanya doang tuh, <laughs> balik. Oh, oh ya, ini bisa dinaikin Buat. juga ini. Yang ini, Bu, masuk bawa, bawa, bawa pulang, Bang Desi, ya bawa pulang. Iya, iya, iya, iya, enggak ada Oto, yang spesial Oto. nih, Bang. Ini, nah, Balai Kota nih. Nah, sini nih, iya, eh, ya, eh, kau mana? Lumayan, mau masuk ke, lumayan. Di mana kau? Itu event yang di sana, gini, bentar, ini, keren banget guys. <laughs> Itu berapa ratus? Keren, lu empat puluh dua, kayaknya keren banget aku baru lihat loh